Who a person't wear bail around your neck to You got friends in me You got a friend in me Halo, nah, what's Bro. Mabro? Kapan semuanya? Halo, Mabro. Jadi kali ini Bro, coba bakal mau bahas buff dan nerf di season depan, Mabro. Dikit lagi ganti battle lepas nih, Mabro. Nah, banyak banget yang di buff ya, dan nggak banyak yang di nerf, alias sedikit banget ya, ya oke. Okay? Jadi kali ini Bro, coba bakal bahas langsung saja, Mabro, di antaranya. Itu yang di buff ada swordfish ya, Oden, AK-47. Terus ini tiga senjata yang ya cocok banget buat Ocem Mabru ya. Itu ada MX9, KXR dan KRN. Wow, ya. Eh, jatah yang Oce suka nih. Uh, di buff ya eh. MX9 itu. Damage-nya di buff lagi loh. Padahal damage-nya itu menurut Oce udah sakit sih. Tapi ya recoil-nya nggak di buff ya. Menurut Oce, kesalahan dari MX9 adalah eh maksudnya kekurangan ya dari MX9 itu kurang bagus recoil ya, kalau yang jauh tuh kurang banget dah, tapi kalau damage damagenya menurut Oce udah oke karena fire-nya udah kencang mah bro ya nah itu KRM nih yang di buff itu ada damage nya, range nya juga di buff fire akurasinya juga wow di buff juga mah bro, wah ini sih gokil banget nih mah bro ya KXR yang di buff itu cuma nya aja sih oke, okay. dah. itu menurut Oce nih KRM bisa jadi OP banget sih, asli, wah wow parame km ya terus antaranya molotov juga di bawah flashback eco granite uh, terus kontak granite yang di nerf thermat ojo kesel juga sama thermat flash drone juga agak mengganggu dari kong question nah itu menurut Oce yang <laughs> yang harus di nerf ya, emang itu sih Menurutnya setuju-setuju aja sih Dan kalau gak salah ada lagi yang di buff Cuma bro, cuma noca Ya nggak sebutin semuanya lah ya Teraja kalian lihat update notes CODM officialnya aja Karena yang noca baca ini Masih unofficial tapi bakal seperti ini Yang di buff bro harusnya Karena ya sudah terbukti keasliannya semenjak dulu ya dari season ke season oke okay? nah yuk jadi kali ini oce bakal mau main mabroce udah siapin dual out out ada ya, krm dan mx9 yang menurut oce ini bakal banyak yang make sih kalau misalnya buff-nya itu kerasa banget bro ya kali krm sekarang tuh krm walaupun belum debuff ya bro udah banyak yang pakai ya walaupun tidak se OP dulu tidak sebanyak yang pakai pas jaman jahit-jahitnya kalau nggak salah tuh season 4 season 5 major series tuh banyak yang pakai nah, bro ya Nah sekarang nih di -buff lagi kemungkinan bakal parah lagi kayak eh, kemungkinan lo ya, baru kemungkinan ya Oke, yaudah let's go kita langsung saja main ke Ranked mah bro waduh dari dalam di dalam Keren, mah bro Keren, tank, tank Keren, tank, monster ini ya asli lho ini MXN dulu metabung Jupiter MX ya kan macam namain sama keramas ya wiii kayak eKRM dulu mah dulu ya oke okay. let's go man. Eh eee emang uh, tadi aku ngomong apa? MXN dulu ya MXN dulu aja wuuu tuh ada orang lupanya Mabar, ah, Bro. Kecil ya, lotre lotre mulu. Kita nah, mulai lagi, kawan Mana lagi musuhnya? Wah mantap sekali. Sekarang aja nih masih enak kok. Walaupun belum di-buff Bro ya. Tapi nanti gimana gocet penasaran kalau udah di-buff. Ah, iya Hai strike ready pasti banyak yang muter Oh nice ma Bro <tuk> nice sir. nice sir butuh senjata sepertinya mantap ya mabur yang naik ini nice Ya, udah mati ma bro. Oke, saatnya udah ganti ke shotgun. Ya. This <tap> FC <tap> <tap> <tap> is online, cuy. Si ada orang. <tap> Oke, <Okay>, kok. <tap> Oke. Okay. Beh, mantap sekali. Oke. Okay. Mantap. woi ya mati ma bro, jaya. Ma, bronya senjata juga lebih, udah begini rasanya. Gimana nanti? Coba. Gimana nanti? Woo, woo, ya mati aja. Aja kita hajar lagi. Maafin aja Agak sedikit ribet Mbak, sokilah okay Kaca disini mau ganti MX9 Oke okay? Tunggu mati dulu coy Eh ya Ayah mati mah bro Nah, tuh kekurangannya tuh Kalau nanti jauh Aku susah nih mah bro Susah banget Gak susah aja tapi pakai banget kalau buat jauh Makanya kayaknya switchblade masih lebih oke okay lah Nice Tapi kayak gini udah sakit banget ya apalagi di buff Kenapa di nya yang di buff? Kenapa nggak recoil nya aja? Aneh emang Harusnya tuh recoil nya aja mampu Oke, menang hahaha <tuh> keren ini langsung keren keren keren keren menggokil sudah mah bro ini gak ya. bisa mah bro Kira -kira. Jupiter mx kembali tapi ucap pengennya sih Switchback masih tetap metal lah ya masih lebih OP daripada mx9 amin ya amin ya oh ini juga buat kepaten yang word, uh, word juga word bro, oke okay? oke okay, let's go kita langsung hajar lagi ma bro ya sekarang macam -hmm. mana di search and destroy ya langsung hmm. kita mandi sendi coba kira segi karenan dulu dah cuy keren keren keren keren ya seduh rame sekali mabru enger Bocah, semoga teman lo jadi semua menangkannya oke okay? eh kamu kenapa mati yeah. kali ini coba, coba pakai next one let's go Sniper yang membuat saya bingung uh. uh. lalah film mabrur. Coba oce mau ngetes keras. Kencang atas, atas, atas kali. Ah la Kenapa itu bro Yo guys lah ya Bapak. Yuk. Bungon. Kuasa. Oh, nggak satu ma bro? Kenapa tidak tersisa? Eh, habis sudah. <tuk> Aduh, cuma dapat satu ma bro ya yeah. hmm. tapi kalian lihat sih ya, tadi tuh yang nya oke okay. ya yeah. keinstan sih banget mah bro buat essay masih worth ya sebenarnya akuin juga worth it kalau misalnya Max kecil gitu ya. Oh, sakit banget dah. Wah wow. kokin nih orang mabru. Switchback oke, okay. cuman ya, ojek nggak tahu nih, habis di buff Switchback bakal dikalahin namanya Maxion atau tidak. No, jadi mati di atas lagi battle. Kira-kira dia -kira bangun itu sini. loh ngapain banget ya lawan si Wiz sebelah barusan? Tapi udahlah, ini menang sih walaupun. Nice eh jangan sampe kampek loh waduh ini harusnya menang. nilai duh duh duh duh ngepron ngepron, ngepron. waduh wah nah iya wabru aduh masih tepulah oh nice ini harusnya ulur ulur tek tek tek tembak dikit Nice, ya, ma Bro kalian gimana ya? Dan Ocha langsung bocorin aja nih jangan sepeda untuk kalian biar kalian gak bingung attachment-nya nanti ya pada saat dibal, ya. Nah ini terus dari Ocha mulai udah Oke okay banget ya, oke? Okay. Cuman ya, pack laser, <laughs> exceller barrel, justo hybrid, from grip tape, cuman Ocha belum pakai monolithic suppressor. Ocha masih belum menemukan pakai maglan tapi monolithic suppressor tuh enaknya gimana? Soalnya kebanyakan ya, enaknya itu tanpa monolithic ya. Suaranya itu lebih sangar aja, mah bro ya. Dan untuk Rm dua enam ini, ya, aku masih bingung nih, diantara pakai speed up kill atau staple grifted. Nah itu uh, menjadi dua kubu bagian. Ya itu kalian kubu mana, ma bro ya? Soalnya ini banyak yang pakai Steeple dan banyak juga yang pakai speed up kill, ma Terserah kalian sih. Tapi menurut aku coba main pakainya Steeple sih. Karena menurut Oce, ya kalian nggak perlu speed up ya, kecuali kalian tuh mau baru bar, -bar mau no patch musuh keren. Ya, kan? ya itu sok okay, setelah kalian ya. Dan ya, nyi bikin gitu aja untuk video kali ini mabru maksimal. Udah menonton, jangan lupa subscribe di video ini teman-teman kalian, jangan lupa subscribe serta like, loncengnya mabru ya. Dan kayak gitu aja untuk video kali ini. Inyap sigma semuanya. Ya udah, si, ya, semuanya. See you next.